ya lah kalau kita nama kau saya mati lah ini Bisa. iya nih, ini <coughs> hari itu kancil lagi bos gimana sini? <laughs> iya bilang lasaknya kancil nih <coughs> Nah, oh, mesti ya. tinggi, ya. tinggi tinggi. Nah, tinggi nih. Tapi ya. tinggi, curam, lah Nah. Oh, baru dapat tuh. Oh, ya tuh, Kapan mencari aktif 90 mana kan. Kali yang besar kereta besar belakang itu dapat kali. yang yang besar itu dapat mungkin tuh. ok <tuk> sat, contohlah tu ana. power point. power point tu dari berapa? Ya, di belakang dia kan. pun dia punya foil dah boleh masuk ke. Macam foil dah masuk ke depan. Oh, nah dah disorong pula. Tak nak pakai ke foil tu. Boleh jola kalau mau. Tariklah mm -hmm. ungu, <coughs> nah, Eh, kosong Tu itu betul lah. naik Naik sudah boleh ni masuk dia no, kan, kan, tu. Oh, tu dia Oh, ya. <laughs> Tadi tuh dia masih ada masuk skin lagi itu, marahnya poof Oh, Termasuk masuk ke ke kalau-kalau takat mati lah gambar betul lah habis kita di sini ya mungkin cucu baru lah ini nah, nah, Baru, ya baru, kan? hmm. baru pakai Swiss. Kalau hmm. yang lama begini masih juga, masih, juga. Oh. masih juga Oh, ini memang kurang sudah patul <laughs> oh besar ada sini dalam nih bos ini mau tapi nanti habis terlayar lah ini sini tambal tambal ini sudah biasa hidup di sini kalau udah biasa 10 mulai susah juga gayat-gayat so, gitu yeah. oh enak oh, oh, sudah berapa, sudah berapa. Yeah. sekarang main kancilnya kan nah, ya. nah, ya. ya. nah, nih sini tidak sekolah lagi kan terasa dia pola oh Tidak Pakai anak Iya dan Kalau aku suka Sampai dada Nasi Putu lagi Putu teman banjir soalnya. Merambat ke sana. ikan sekali ya terus. Iya. tempatnya bersembunyi Mbak dia ikut kejuaraan kan? Parit kan air. Hmm. <tuh> <tuh> Nih no. no. no. no. baru, baru lagi tuh. Tingkat. Oh, itu bukan obat bertingkat. itu Ngapa tadi? dia kepada di terantang ini mengemula oh sampai di satu Ini yes, dia gunung tadi. Oh. Linda mau mengambil vaksin. Janganlah oh, paksa kalau namanya. Duh, banjir ginak sendiri. Ya. Hmm. Sekarang ini dorong pakai telepon tuh. Macam gini kan dia pakai hmm. telepon saja. Oh, macam buat live apa. Ah, itu dorong prima editor dorong. <tuh>. lebih hmm. kalau kereta aku biasa tenggelam kali ya oh, boleh, boleh. lain <laughs> yeah. yeah. yang luar pertanian tanah. punya yeah, bos ini, yang sini, iya yeah, pertanian punya Oh. gitu Kemudian kemudiannya 1 jil ya Juga, jangan kayak Banyak kan jalan tidak pelaksana. Baru dia omong kami di